Aku suka biologi, biologi so awesome, oh my god! Oke, okay, kita akan bahas satu soal UTBK tahun 2018 ya. Perhatikan gambar penampang melintang daun tebu di atas. Sebelum ditranslokasikan ke bagian lain, molekul sukrosa harus dipindahkan dari bagian... Nah, yang harus jadi catatan, kita lihat keywordnya dulu. Kalau aku lihat, keywordnya itu ada daun tebu sama molekul sukrosa. Nah, molekul sukrosa itu adalah salah satu jenis gula, ya kan? Gula sendiri ini dihasilkannya dalam proses fotosintesis. Berarti untuk soal nomor 51 ini, materinya eh, sangat berkaitan dengan fotosintesis. Potosintesis ini materi yang dipelajarinya di kelas, 12 dan untuk soal ini lebih uh, spesifiknya ke materi tumbuhan C3, C4, sama CAM. Nah, kalau misalkan kalian belum tahu tentang tumbuhan C3, C4, sama CAM, kalian bisa lihat pembahasannya di video kita ya. Kenapa tumbuhan C3, C4, sama CAM? Karena di sini ada daun tebu. Daun tebu sendiri merupakan contoh dari uh, tumbuhan C4. Nah, kalau misalkan kalian ini masih ingat C4 ini dia memiliki struktur daunnya seperti gambar ini. Struktur daunnya atau anatomi daunnya dikenal sebagai daun Kranz. yang berbeda dengan C3 sama C, C sama CAM. Nah, untuk lebih jelasnya eh, kalian bisa lihat gambar ini. Gambar ini bisa kalian dapatkan di buku Campbell. Sangat mirip kan gambar yang ada di sini sama um, yang ada di soal. Nah, di sini gambarnya seperti ini. Ini adalah jalur dari cempat Jalur tumbuhan cempat sendiri, dia itu ada um, dua tempat. Yang pertama dia di mesofil sel yang kedua di bundle sheet cell. Jadi ada dua tempat untuk menghasilkan gula, ada dua jalur, gitu. yang pertama dia di mesofil, dia akan menghasilkan malat, kemudian malat akan melanjutkan e, prosesnya untuk menghasilkan gula, di mana tempatnya di bundle seed cell atau di sel seludang pembuluh. Dan sukrosa sendiri, dia itu merupakan salah satu jenis gula, jadi untuk sukrosa ini dihasilkannya di bundle seed cell atau di sel seludang pembuluh. Nah, kalau misalkan kita lihat, bandel sitsel itu gambarnya yang ini. Di atas yang ungu. Sama dengan uh, yang D. sini ya, yang D ini. Nah, ini adalah sel seludang pembuluh. Jadi, udah jelas ya, jawabannya adalah dari D ke C. Nah, kenapa C? Apa itu C? Uh, kita balik lagi ke gambar ini. C ini adalah uh, vaskular tisu. Jadi, dari bundle seed cell atau sel seludang pembulu, si sugar atau gula ini akan lanjut ditranslokasikan untuk seluruh tubuh-tumbuhan menuju ke vaskular tisu terlebih dahulu atau jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut sendiri digambarkannya di yang ungu. Nah, sama kan sama yang C? Sini, ini vaskular tisu. Jadi, untuk yang 51 udah jelas jawabannya yang D. Dari D ke C. Kalau misalkan A ini apa? Kalau misalkan A ini adalah e, untuk epidermis atas, yang B ini mesofil, yang E ini epidermis bawah, dan yang F ini adalah e, stomatanya. Nah, gimana? Mudah kan?